Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat sekedar Leslar tentunya Baiklah bersama Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dengan terbaru seputar idola kesayangan kita Liga berpertama persahabat ya jangan sampai lupa nih untuk kita semua warga konoha menyaksikan sinetron jodoh wasiat bapak bapak kedua persahabat ya Karena ada idola kesayangan kita Iqbal yang mana tentunya akan hadir di CWB2 persahabat ya Masya Allah yang kangen sama Iqbal nih di JWB 2 yuk kita sama-sama tonton Acara sinetron JWB Bapak kedua di ANTV Tuh, ini ada BTS-nya bersahabat dia ya. Gerizky Bilar lagi fighting nih Saksikan hanya di jodoh wasiat Bapak Bapak kedua di ANTV Wow, insya Allah banget ya Yuk kita kasih support, kasih semangat untuk kekabiran Mudah-mudahan diberikan kelancaran Dan untuk diberikan kesehatan Amin, Ia ya, rohman alamin dan ke kabar selanjutnya Ada sebuah uang spesial juga yang kita dapatkan Persahabat, ya nih Yuk kita sama-sama Play atau putar lagu-lagu kakak Rizky pilar Di SPOT TV Download aplikasi SPOT TV Di Store atau aplikasi Store Persahabat, ya Yuk kita sama-sama Harus selalu mendengarkan Lagu-lagu dari kakak Rizky pilar Nah kita lihat juga Unggahan tersebut diunggah kembali oleh akun leslar.lovers persahabat di sini terlihat banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan persahabat Yahya ini dari akun Kembangai mengatakan. Setiap hari selalu putar semua lagu Leslar dan sekarang utamain takdir cinta Semoga tahun depan bisa masuk nominasi barengan sama lagu terbarunya Bunda Kejora Amin Insya Allah support, dukungan selalu saja banyak dari orang-orang yang sangat baik Yang selalu mendukung karya-karya dari idola kita Selanjutnya ada info penting juga untuk kita semua dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram Ibu Harsiwi mengunggah sebuah postingan info Acara Anugerah KPI 2021 di Indosiar Itu tinggal 7 hari lagi, persahabat ya Jangan sampai lupa siapkan 9 kali ya nih Untuk selalu menyaksikan idola kesayangan kita tampil di atas panggung Dan tentu Lesti itu dipastikan sudah resmi jadi bintang tamu di acara anugerah KPI 2021 perhatikan di kalimat cancel yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi ini info bahagia banget hanya tinggal satu minggu lagi maka kita akan melihat malam penghargaan untuk dunia pertelevisian dan radio di tanah air dalam anugerah KPI 2021 akan dimeriahkan oleh para bintang tamu yang sudah tidak asing lagi ada Melly Guslow Lesti Kejora Tuh bersahabat ya yang nanyain Ini adalah kesayangan kita Sudah resmi banget diinfokan oleh Ibu Harsiwi Bahwa Lesti Kejora akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Ada juga Phil dan Ada juga Gaboy Ada Bresia Jodi Arshi Widianto Waodeofficial dan Yudi Bersahabat ya Wah ada semua kan kesayangannya Nanti akan dipandu pula oleh host yang luar biasa Raffi Ahmad Ruben Onsu dan Lida Rara, wow, tiga host ini luar biasa banget. Dedek Lasy Kejora akan menampilkan apa ya pada malam Anugerah KPI 2021 nanti? Hmm, ada yang aneh deh kok dedek enggak sama kakak reski bilar ya kakak bilar kemana ya kepo deh <gul> ada yang bisa dijawab nggak di sini hehe lalu kita lihat yuk siapa saja yang akan jadi pemenang pada malam apresiasi tersebut saksikan anugerah KPI 2021 Jumat 17 Desember live pukul 20.30 waktu indonesia barat hanya di Indosiar wow warsabat ya tidak lepasi kejarah itu akan menampilkan sesuatu nih kata ibu Harsimi mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia kita langsung dari Lesti Keciara dan selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga, bersahabat ya Ini ada unggahan dari IG nya Kokris Riang yang mengunggah sebuah postingan foto bareng Kakak Rizky Pilar di malam hari ini. Web: well, Welcome to Odyssey. Waktu Rizky Pilar, salam cuan! Wow, masalah banget ya, salam cuan untuk kita semua, dan kita salafak sama pangsingan di belakang mereka berdua. Ada kalimat dilarang tidur di sini khusus Leslar. Tuh, ya jangan tidur di sana ya. Itu khusus Leslar tuh. tuh. Sudah ada peringatan. Masya Allah banget dan kita lihat juga konten berikutnya. Jangan saya lupa juga untuk menyaksikan Cinta Abadi Leslar jam 1 siang persahabat yang di AlTeve setiap hari Minggu nih. Ini cute banget episode terbaru dari Cinta Abadi Leslar dan untuk berikutnya juga persahabat yang malam hari ini dari Lesege Jora lagi belanja peralatan baby ya. Ini ada di unggahan IGS nya Bang Lintar. Dan tentunya Dedek Wasti malam ini ditemani oleh Bang Lintar. Dan ada juga Bibi Indi yang menemani persahabat ya postingan tersebut juga ini dari post kembali oleh akun Bu Fir Virus Leslar menggunakan sebuah kalimat Kensen oh, Masya Allah Bumi lagi belanja Sehat-sehat ya Leslar Bibi Al Moga panjang umur Murah rezeki selalu dilindungi dimanapun Amin Dan kita lihat juga keunggah berikutnya Tuh Bang Dinterja mengunggah sebuah postingan Bibi Indi yang selalu setia menemani persahabat ya Mudah-mudahan ada kabar baik juga Di malam hari ini Dan tentu kita masih menunggu kecil